Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah klik video ini, dan selamat datang kembali di channel saya. Bagi semua sobat prakerja, di video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang mengapa rating dan ulasan tidak bisa diklik, dikarenakan sertifikat pelatihan kita belum muncul di dashboard. Ini salah satu contoh akun prakerja yang sudah muncul sertifikat, dan otomatis di bawah sini kita sudah bisa langsung mengisi rating dan ulasan. Di sini di kotak orange yang di atas Yang ini Masih dinyatakan belum menyelesaikan pelatihan Karena kita belum mengisi ulasan dan ratingnya Langsung aja kita isi rating ulasannya Kita klik di isi ulasan Oke di halaman rating dan ulasan Di sini ada pilihan rating 1 sampai 5 bintang Saya contohkan aja 5 bintang dan ulasannya sebagai contoh saya isi aja pelatihannya sangat mudah dipahami nanti teman-teman uh, kartu prakerja lainnya bisa sesuai aja menurut pendapat masing-masing ya oke setelah kita mengisi ulasan kita klik tombol kirim nah di halaman selanjutnya kita kembali dihimbau untuk menyambungkan rekening e-wallet kita bagi teman-teman yang membutuhkan panduan cara menyambungkan rekening atau e-wallet bisa cek video saya sebelumnya nah di halaman ini nggak ada lagi pemberitahuan belum menyelesaikan pelatihan ya teman-teman karena kita sudah mengisi rating dan ulasan oke kita scroll aja lagi ke atas nah, Di sini ada notifikasi di lonceng kita klik aja di loncengnya. Nah di sini diberitahukan bahwa sertifikat kita sudah bisa diakses. Kita klik aja untuk melihat sertifikat kita. Nah di sini ada tautan ya untuk bisa kita lihat sertifikat. Bagi ingin mengunduh kita bisa klik di sini. Nah kita kembali aja ke dashboardnya. Nah sekali lagi bagi yang belum menyambungkan rekening silahkan menyambungkan rekening apabila ulasan dan ratingnya sudah diisi ya teman-teman oke selanjutnya selamat menyambungkan rekening teman-teman dan semoga insentifnya cepat cair dan berkah amin, lebih dan kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh